Pemanah-pemanah terpaksa harus meninggalkan Arya Saloga dan kawan-kawan di lokasi syukur ikatan cinta. Penyebab pemanah dilarikan ke rumah sakit karena kondisi sudah pertama kali dikabarkan oleh militer Rico Ricardo. Dan ternyata Rico mengungkapkan penyakit yang diderita Tamanah Mabupu hingga harus meninggalkan Arya dan ikatan cinta. Lagi sakit gejala tipus itu sekarang mau dibakar ke pondok Rico. Riko menceritakan kondisinya mengusung sebelum akhir dilakukan ke rumah sakit sempat mengalami demam tinggi beberapa sebelum dirikan.